Uh, yang kedua, nanti juga uh, menyampaikan informasi tidak hanya sekedar dari chat WA, pasti ada juga uh, menyampaikan secara langsung yang bisa... Kan ...dan berkomunikasi dengan video dan terutama penyelenggaraan Bapak untuk melakukan olah dalam anggota Bumasa itu dilakukannya pada tanggal 17 dan kekeluan pitaan ini saat ini sudah ada pengisian forum untuk peminatan bidang apa saja yang akan dimiliki untuk pekaan dan sebagainya kalau kita pecah aja ya? iya, iya jadi ngapain pak? yang bisa dilakukan iya pecah oh. oh. aja lebih berat oh. daya yang kemarin itu tujuannya kayak misalnya pesantren dan budaya di misalnya membantu mungkin atau hari ini atau membantu misal dari saya sendiri pokoknya pengennya misalnya ada kayak pawai atau kayak tadi yang membantu bazar. Nah dari program usaha ini kami membantu bazar-bazar yang ada di setiap sekian itu membantu setiap kelas untuk menjual produk apa yang mereka jualkan terus juga kemirausahaan kan nih ada kreativitas dan kreasi itu sebaik mungkin kadus itu didesain seperti apa dan koron itu desain seperti apa contohnya kaya kardus kan ada kardus bekas terus itu bisa dibuat jadi kotak itu yang ditempelkan dengan